Lihat, Sutaf kembali hadir di Indonesia. Spesifikasi lengkap hingga harganya. Daihatsu Sutaf Rebon merupakan varian Daihatsu Sutaf yang resmi diluncurkan pada Januari tahun 2020, dia kini punya fitur yang canggih dibanding pendahulunya. Spesifikasi lengkap Daihatsu Tavrebon. Saat ini, Daihatsu Tavrebon tersedia dalam tiga macam tipe, E tipe X, G, dan G turbo adalah ketiganya. Tipe X merupakan tipe terendah dari Daihatsu Tavrebon. Sedangkan G adalah tipe yang lebih menengah. Adapun GT Turbo adalah tipe Daihatsu Frebon yang paling tinggi. Setiap tipe punya spesifikasi lengkap yang sama, meski ada beberapa detail kecil yang berbeda. Daihatsu Taft Rebon tipe X. Tipe Daihatsu Taft Rebon terendah ini memiliki spesifikasi berupa roda 2WD dan 4WD yang menarik dan sederhana. Tipe X juga dilengkapi lampu utama yang memakai LED. Di sektor vel, Taft tipe X punya velg kaleng berukuran 15 inci serta vel aluminium yang ukurannya kurang lebih sama. Khusus untuk vel aluminium ini telah ditempatkan di bagian trim atas mobil hal itu menjadikan bagian trim atas tipe X tampak begitu menarik masuk ke bagian dalam mobil sahabat bakal menemukan dashboard yang telah dibaluti oleh aksen berwarna oranye tak jauh dari situ terdapat setir berbalut kulit serta panel instrumen dengan layar tft Pada bagian mesin, Daihatsu Taft tipe X adalah mesin 658 cm dengan 3 silinder serta berbasis DOHC. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga maksimum 51 dk 6900 revolusi per menit serta torsi maksimum 60 Nm. lihat Hatsu Tafrebon tipe G dan G turbo kedua tipe di atas punya spesifikasi yang agak mirip itu sebabnya kami membahas keduanya sekaligus dalam satu subjudul persamaan keduanya terletak pada kehadiran velg aluminium 15 inci mesin 658 cm3 bersilinder 3, serta rem berbasis ABS Adapun yang menjadi pembeda adalah fitur pada G Turbo. Fitur-fitur pada tipe tertinggi itu cukup beragam dan menarik. Eco Idle, panoramic monitor, smart panoramic parking assist, lane departure warning dan roadside deviation warning adalah beberapa di antaranya. Pembeda G-Turbo dengan tipe G juga terletak pada kekuatan mesinnya. Mesin pada G-Turbo mampu menghasilkan tenaga maksimum 63 DK 6400 revolusi per menit, serta torsi maksimum sebesar 100 Nm. Berbeda dengan tipe G yang hanya bisa menghasilkan tenaga maksimum 51 DK 6900 revolusi per menit, serta torsi maksimum 60 Newton meter harga Daihatsu Tauf Rebon kini kita masuk ke bahasan harga Daihatsu Tauf Rebon untuk urusan ini Tauf Rebon punya harga yang bervariasi tergantung dari tipe Daihatsu Taftrebon itu sendiri. Untuk Daihatsu Taftrebon tipe E, X dan G, keduanya dibanderol dengan harga mulai Rp186,7 juta. Rupiah. Adapun untuk tipe G Turbo punya harga yang lebih tinggi yaitu Rp239 juta. Rupiah. Daihatsu Taftrebon merupakan mobil keluaran Daihatsu yang kini tengah booming mobil yang resmi dirilis pada Januari tahun 2020 ini punya keunggulan tersendiri dibanding para pesaingnya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 math when I hate